yang disampaikan oleh Syibahrawi ini mengatakan bahwasanya kita ini penganut tafsir-tafsir agama. Artinya kita jangan merasa benar karena setiap orang mempunyai penafsiran. Nah, setiap orang mempunyai penafsiran. Artinya setiap orang berhak menafsirkan Al-Qur'an. Ini bodoh dan ini akan merusak agama dan mengacaukan ajaran dan syariat. Tidak semudah itu menggunakan tafsir. Tidak semudah itu disampaikan oleh sebagaimana oleh uh, si Rawi tersebut. Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu pelurusan terhadap apa yang sudah dikacaukan oleh si Islah Baharawi tentang adanya pernyataan sebagaimana video berikut. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini Adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun Tafsirnya berbeda-beda, makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islam ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara mazhab, Syafi'i madhab. Syafi'ikah, kah, hanafikah, hambalikah. Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama syafi'i, sesama NU pun masih ada yang satu pengusung Khilafah yang satu bukan, ini tafsir lagi ini loh makanya kemudian kita itu, saya sering sering sekali saya berbicara di media ini janganlah kemudian kalian mengklaim kebenaran-kebenaran itu karena Allah itu betul-betul menekankan dengan cetak tebal dalam Al-Quran itu bahwa saya menciptakan manusia ini dalam segala perbedaannya baik bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tafsir-tafsirnya, beragama yang berbeda, dengan konsep litarofu. Jadi si Islah Bahrawi mengatakan bahwasannya kita sebenarnya ini adalah penganut tafsir-tafsir agama, bukan penganut agama. Saya pikir ini adalah percataan-pernyataan yang sangat-sangat bodoh. Kenapa? Karena ketika kita melihat disandingkan terhadap persoalan tafsir, dikiranya oleh Bahrawi ini bertafsir orang menggunakan akal dan logikanya saja dikira orang semuanya bisa menafsiri atau memberikan satu penjelasan tentang Al-Quran, apapun yang terkait apapun yang terkandung dalam makna dalam Al-Quran, ini adalah satu kebodohan, maka saya sampaikan saya jelaskan sekali lagi, tidak mudah dengan itu semuanya, sehingga seolah-olah apa yang disampaikan oleh si Bahrawi ini mengatakan bahwasanya kita ini penganut tafsir-tafsir agama, artinya kita jangan merasa benar karena setiap orang mempunyai penafsir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 Tidak semudah itu menggunakan tafsir. Tidak semudah itu disampaikan oleh sebagaimana oleh uh, si Rawi tersebut. Maka saya sampaikan sekali lagi, apa yang dilakukan oleh orang-orang liberal pada saat ini untuk bagaimana kita supaya membuat satu pandangan terhadap agama, ini tidak seberapa penting. Seolah-olah semuanya ini sama. Anda benar, semuanya benar, kita sama-sama benar. Artinya kebenaran itu tidak mutlak. Padahal Al-Quran menyatakan bahwasanya bahwa minal Jadi kebenaran itu dari Tuhanmu Jadi kebenaran itu adanya milik Allah Milik Allah itu adalah wahyu yang sudah disampaikan kepada para nabinya Salah satunya yang kita dapat hari ini yaitu Al-Quran Disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Persoalan itu tafsir daripada Al-Quran Itu adalah bagaimana Allah menjelaskan Al-Quran sebetul mungkin Dengan dititipkanlah ilmu kepada para ahli ulama Ahli ilmu untuk menyampaikan hakikat Al-Quran seperti ini Al-Qur'an itu mempunyai banyak kandungan dari lafaznya dari maknanya dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran bahwa apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan satu penjelasan pencerahan terhadap manusia tidak semua manusia bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar jadi disitulah butuh tafsir kecuali di zamannya baginda Nabi Muhammad Wasallam di masa zamannya Nabi Muhammad Wasallam tidak butuh tafsir karena ketika para sahabat tidak faham tentang apa yang dimaksud oleh Al-Quran Nabi Muhammad sendiri dari lisan mulianya lah yang menyampaikan bahwa ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Berhubung baginda Nabi Muhammad s.a.w. kemudian agama Islam itu adalah agama yang komprehensif, mencakup terhadap semua kebutuhan manusia dari segala aspeknya dan zamannya. Maka di saat inilah tafsir itu diberikan oleh ulama-ulama kita ilmunya harus dikuasai dan semuanya harus dipenuhi tidak hanya sebatas dia hanya mikir, dia tidak hanya sebatas dia tenar, dia tidak hanya sebatas kuliahnya uh, lalu pandai bicara. Tidak. Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW sudah memesankan bahwasanya, kala ini adalah orang-orang yang harus paham terhadap Al-Quran dengan segala bentuk penafsirannya. Allahumma faqtuhu fiddin kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam dan hari ini kita akan sampaikan kepada anda bahwa apa yang disampaikan oleh corong-corongnya orang-orang liberal semacam tadi kita sampaikan bahwa semuanya itu adalah satu pelajaran bagi kita bahwa menafsir al itu butuh alat tidak mudah jadi labud damim ma'alifati mustalih tafsir qabbala kira'ati tafsir jadi menyampaikan atau membaca tafsir itu tidak bisa dengan sembarangan orang harus orang yang paham betul terhadap mustalah tafsir ilmu tafsir itu bagaimana kita harus mengetahui bagaimana seluk beluk daripada Al-Quran misalkan bagaimana Al-Quran ini statusnya maki misalkan ada ya apa yang itu maki yaitu Al-Quran yang diturunkan atau ayat yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW di Makkah atau misalkan, Nabi Muhammad SAW menerimanya sebelum hijrah, tapi itu diturunkan tidak di Makkah. Itu termasuk makkiyah. Dan banyak orang-orang atau para ulama-ulama kita memberikan kriteria-kriteria tersebut. Ada lagi ayat makkiyah. Bagaimana ayat Safari Bagaimana ayat habari. Bagaimana nasih. Bagaimana mansuh. Dan seterusnya. Tidak mudah sebagaimana disampaikan oleh si Islah Barawi ini. Oh, tafsir ini. Semuanya bisa menafsiri. Tidak. Jadi, tolonglah agama ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perubahan-perubahan dan dari orang-orang yang usil sebagai orang-orang liberal dan ini adalah satu pernyataan saya bahwasanya Anda perhatikan betul-betul bahwasanya orang yang berhak mengetahui atau orang yang berhak menyampaikan adalah ahli-ahli yang mempunyai uh, kriteria sebagaimana berikut misalkan orang yang paham terhadap sanatnya Al-Quran, paham terhadap adabnya, maknanya, atau baik makna al-muta'al yaqabil ahkam makna yang bisa memberikan sumber atau masyadir al-hukum atau masyadir al atau masyadir al atau lain sebagainya, kemudian diantaranya lagi bagaimana orang yang akan menafsir Al-Quran, orang yang akan mengupas makna Al-Quran yaitu mereka orang yang harus paham ilmu luka ilmu bahasa ilmu nahu, gramatika ada sarraf, ada ishtiqaq ada balaghah, ada ma'ani ada bazi', ada bayan ada ilmu kira'ah, kira'ahnya pun ada macam-macam, ada kira'ah sab'ah misalkan dari riwayat Imam Nafi' harus faham, bagaimana riwayat dari Abdullah bin Kathir, harus faham, riwayat dari Abu Umar, Ibnu Amir kemudian Asim, Warosh, Kisai dan sebagainya, ini harus dipahami Ya, semudah itu, bagaimana dia harus mengetahui ilmu usul, asbabun nuzul, ilmu hadis dan hadis, itu sudah berbeda mustalah hadis, mengetahui hadis dengan mustalah hadis, itu juga berbeda kemudian bagaimana dia harus menguasai ilmu mantik, dan bagaimana dia orang yang betul-betul kompeten dia dhabit, dia bisa dipercaya dia amanah, baru bisa beristimubat <laughs> apakah ilmu menguasai itu semuanya? Saya bisa jamin, misalkan dia sering mengatakan bantah saya, bantah saya, saya akan bantah dia Coba beri ruang misalkan, untuk dibuat bagaimana dia bisa dibantah Kemudian dia misalkan live di situ, saya akan bantah Saya akan perhatikan ini semuanya dan akan saya jelaskan secara sedetail-detail mungkin bahwasanya si Islah Bahrawi ini adalah sebagaimana kurang lebihnya buzzer Yang menyampaikan keilmuan-keilmuan yang tidak mendasar yang membuat orang terhipnotis seolah-olah dia alim, padahal dia hanya membaca buku-buku, buku-buku dan sejarah-sejarah yang tidak ada kaitannya dengan konsep daripada akidah, akhlak dan uh, dasar daripada agama yang kita cintai Islam hari ini. Masya Allah. Baik, saya akan sampaikan kepada anda semuanya. Jadi berhati-hatilah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan 1500 tahun yang lalu misalkan, bagaimana ruh ibu, doh, ruwa ibu, doh, ruwa ibu doh, akan muncul di sekitar kita ketika semua kebenaran akan disalahkan kesalahan yang kebenarannya Orang yang munafik tidak dianggap munafik, malah diberi kepercayaan dan sebagainya. Wa kata Nabi Muhammad SAW di situ akan muncul Ruai Bido, Ruai Bido, Ditanya oleh para sahabat ya Nabi ya Rasul. Siapa itu Ruai Bido? Ruai Bido itu al, -al apa? Ar-Rajul Dia orang bodoh sebenarnya, tapi seolah-olah sok dia paham agama. Misalkan soal agama, dia tidak paham sebenarnya konsepnya, konteksnya. Dia akan berbicara. Karena misalkan orang itu misalkan terlalu banyak uh, sponsorship-nya, kemudian dipromosikan oleh penguasa dan lain sebagainya, dia akan berbicara menghipnotis orang-orang awam dan orang-orang yang pada umumnya tidak mempunyai ilmu dan dasar keagamaan yang benar, yang kurang, misalkan maka saya akan menutup penyampaian saya pada kali ini dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. sallam qad asbahtun fi zamanin kathirun fuqaha'ahu alilun khutaba'ahu kalian akan datang di masa-masa zaman tersebut yaitu dimana orang-orang faqihnya orang yang ngerti agama sebenarnya itu banyak orang yang suka berpidato, berdakwah, berceramah, komen itu qalil pada masa itu. Itu di zaman-zaman terdahulu. Jadi mereka yang ngerti agama itu banyak. Tapi orang yang berfatwa itu sedikit. Kenapa? Rata-rata mereka sudah paham terhadap agama. Mereka punya ilmunya. Maka <tuk> kasirun ma'atul, qalilun su'aluh. Jadi di situ, di saat itu pun juga orang akan sedikit yang meminta-minta, banyak yang memberi. Karena berlomba-lomba dari keilmuannya dia paham terhadap bagaimana dia beragama. Maka dia suka beremberi dan berlomba-lomba di dalam memberi. Kemudian apa kata Nabi Muhammad S.A.W? Disitulah al-amal fihi khair minal ilm. Jadi, melakukan sesuatu beramal pada masa itu, di mana orang-orang fukuhaknya, orang-orang yang ngerti agama itu banyak, meskipun sedikit khutobaknya atau khutibnya, atau penceramahnya, disitu uh, melakukan amal lebih baik daripada ilmu. Kenapa? Karena apa? Karena rata-rata amal yang dilakukan sudah berlandaskan ilmu, dan lingkungan sekitarnya itu adalah orang-orang yang berilmu, sehingga pasti amalnya akan terarah. Dan dilanjutkan oleh baginda Nabi Muhammad saw alaihi zamanun kafirun Jadi di masa setelah itu akan datang bagaimana khutbah fukahnya, orang yang ngerti agama sebenarnya, orang yang alim sebenarnya itu lebih sedikit dan lebih banyak yang berbicara. Banyak pengikut tiktoknya misalkan pun sudah diundang, viral di tiktoknya pun akan diberikan satu apa kursi atau diberikan mic untuk berceramah. Artisnya pun juga diangkat sebagai penceramah, padahal ilmunya tidak ada. Ini di masa itu, kata Nabi Muhammad SAW, maka di masa tersebut yaitu kebalikannya adalah ilmu fihi (khair amal), jadi ilmu pengetahuan di masa itu. Ketika masa banyak orang yang berceramah, tapi sedikit orang yang berilmu, orang yang paham ngerti betul terhadap agama, maka mengkaji ilmu atau mencari ilmu itu jauh lebih baik daripada beramal. Kenapa kadang orang yang suka berbondong bondong beramal, misalkan Anda lihat hari ini bagaimana uh, apa tasawuf dijadikan konten, kemudian diajak bagaimana ma'rifat qolbu ma'rifat qolbu sehingga menerobos adanya syariat-syariat kadang ini juga salah satu pertimbangan bagi kita untuk lebih hati-hati untuk jaga agama demi keselamatan kita, demi ridha Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kita, akhirat kita, uh, hidup kita, mati kita dan pada akhirnya, kita akan mendapatkan syafaat dari Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita remku. Semoga mendapatkan manfaat dan barokah. Assalamualaikum.